Selamat datang di uh, Week ke 10 materi kita hari ini adalah tentang data binding. Oke, okay. apa itu data binding? Ya, sebenarnya konsep data binding ini bisa ditemui juga di platform yang lain, gitu ya. Kalau di Android Studio atau di Environment Android Studio. Data binding ini um, diciptakan atau uh, digunakan dengan memanfaatkan library, ya. library. Nah, fungsinya adalah untuk menghubungkan komponen-komponen user interface dengan data, ya, dengan sumber datanya, dengan metode deklaratif format. Ya, bukan secara program. Nah, seperti apa model metode deklaratif format ini dan apa yang menyebabkan data binding ini perlu Anda pelajari, Anda ketahui, oke. Okay? Nah, saya akan ceritakan dulu sebelumnya mengapa, sebelum atau tanpa data binding. Nah, jika tanpa data binding maka kalian harus mengakses UI melalui activity atau fragment ya untuk melakukan misalkan Anda ingin mengubah sesuatu dari widget atau view view yang ada di UI tersebut. Contoh yang paling sederhana adalah misalkan kita punya text view judul dan kita ingin mengganti teksnya dengan suatu string, maka yang biasa yang kita lakukan adalah dari fragment atau activity kita gunakan ini ya fun view by ID. Kemudian nama Uh, tipenya TextView, kemudian ini adalah ID dari TextView tersebut. Kemudian setelah kita dapat akses ke UI-nya, maka kita tinggal memanggil atributnya. Judul .text sama dengan text title. Mungkin anda nggak pernah pakai program ini, tapi anda lebih uh, sering menjumpai yang versi Android ktx nya ya. Kalau anda pakai Android Kotlin X extension ya, maka Uh, secara otomatis Kotlin akan mengimport ini ya, synthetic main dan mengimport layout ke dalam activity fragment Anda. Kemudian kita bisa panggil lewat ID-nya langsung atribut sama dengan ini, judul. Nah, um, apa namanya? yang dilakukan oleh KTX sebenarnya sama persis dengan find View by ID. Hanya saja di KTX ini di web disembunyikan sehingga seolah-olah View by ID-nya ada, tetapi yang sebenarnya di dalamnya uh, di behind the scene-nya uh, sama aja pakai find View by ID. Nah, tanpa data binding kita mengandalkan find View by ID untuk mengakses uh, UI. Nah, pro problemnya di mana, teman-teman? Problemnya ada macam-macam ya saya hanya menyebutkan tiga di sini yang pertama adalah resiko null pointer exception ya coba bayangkan kalau anda punya layout a layout b lalu dari activity a anda maunya akses text view a begitu ya namun keliru ya mungkin anda nggak sadar dan anda keliru mengakses text view b nah yang terjadi adalah null pointer exception karena program berusaha mencari akses ui ke text view yang ada di layout a tapi kalian pakai id-nya layout B sehingga uh, si layout B dianggap tidak ada tidak ditemukan di memori sehingga muncullah null pointer exception ya ini seringkali terjadi apalagi kalau kita punya button yang nama id-nya sama ya button submit button submit dan seterusnya dan kadang-kadang kita salah import begitu ya oke okay. Tuh. kemudian adalah uh, yang kedua problem dari View adalah adalah en encapsulation bridge atau pelanggaran OOP begitu ya. Nah, kenapa disebut encapsulation bridge? Karena tujuan dari uh, fragment dan activity itu adalah memisahkan dari layoutnya dari tampilan begitu ya. Jadi uh, fragment dan activity itu mengatur logikanya, sedangkan sesuatu yang terlihat dari di sisi user itu diatur oleh layout. Namun ID uh, mengakalinya dengan membuat suatu uh, cara untuk mengakses layout secara langsung di activity atau fragment sehingga yang dilakukan oleh FunViewByD AD adalah dia masuk ke dalam layout mengambil internal, mengetahui, memahami internal structure-nya dan bisa memanipulasi apapun yang ada di layout tersebut misalkan mengganti uh, teks atribut, mengganti agar dia tersembunyi, nongol begitu ya dan seterusnya, macam-macam bisa kita lakukan apabila kita bisa melakukan ini, ya, bridging. Bridge ya, menembus ke UI-nya, kita bisa mengobok-ngobok UI yang kita punya. Dan ini disebut dengan encapsulation bridge, karena dari activity bisa cawe-cawe gitu anggapannya, bisa mengopok-ngopok UI. Nah, ini tidak sesuai dengan kaidah OP. Yang ketiga, yang paling penting adalah fan view by AD, sebentar lagi akan deprecated di alias dipunahkan, sehingga di mendatang masa mendatang, Anda nggak bisa pakai lagi fan view by AD, termasuk uh, versi Kotlin X-nya. Oke. Okay? nah oleh karena itu alternatifnya adalah anda mempelajari cara menggunakan data binding yang uh, dengan tujuan yang sama yakni saya ingin mengakses UI melalui fragment, mengakses UI melalui adapter, mengakses UI melalui activity. Nah, tanpa harus menggunakan Fine View Binding, artinya langsung menggunakan data binding. Nah, um, data bindingnya di Android Studio itu sudah ada sejak default ya dari dari sononya. Um, anda tidak perlu tambahkan dependensi apapun, tetapi Anda uh, cukup mengaktifkannya dengan cara membuka di Build Gradle modul terus menambahkan konfigurasi ini ya data binding. True. Kemudian uh, setelah mengaktifkan data binding maka Uh, hal, hal pertama yang harus dilakukan agar sebuah layout dapat mendukung data binding adalah Anda harus mengencapsulasi layout Anda itu dengan tag layout, ya, tag layout seperti yang ini Anda lihat di sini. Kemudian, uh, di dalam tag layout tersebut, Anda bisa mendefinisikan membuat variabel, ya, membuat variabel sebagai contoh di sini. Uh, di dalam layoutnya, saya membuat variabel user, tipe datanya adalah class user, ya. Class User. Uh, ini User ini kelas buatan kita sendiri. Kemudian um, kita akan mendefinisikan isinya atau mengcreate User ini ya lewat Activity atau Fragment menggunakan yang namanya Binding Class. Ya Binding Class ini otomatis di generate oleh Android Studio terutama untuk layout yang anda sudah pasangi layout tag akan di generate binding class yang fungsi utamanya binding class ini adalah mengakses um, data yang ada di yang anda define di sini fungsi utama adalah mengakses data ini ya data user ini sehingga um, setelah kita punya binding ini maka kita bisa akses data usernya dot user oke okay. jadi mengakses data usernya kalau Anda lihat di sini, data binding ini tidak diperuntukkan untuk mengakses UI, mengakses view-nya, tidak diperuntukkan untuk mengakses button-nya langsung, atau checkbox-nya langsung, atau text-view-nya Tetapi kita mengakses datanya yang disiapkan. Kalau Anda lihat di sini, binding user ini, kita membuat data baru user uh, ini, kontraktornya, kemudian um, untuk membindingkan. Mengikat ya, memberikan koneksi atau hubungan antara data dengan UI, maka kita menggunakan namanya Expression Language. Expression language ini ditulis dengan cara add kurung kurawal buka tutup seperti ini, dan Anda letakkan tempatkan ini di uh, atribut yang ingin diberi datanya, yang ingin ditampilkan datanya. Semisal contoh saya punya text view yang ingin menampilkan username atau first name, maka di bagian atribut teksnya kita kasih add kurung kurawal user sekali lagi user adalah objek user dari kelas user yang kita sudah isi ini ini kayaknya first name di last name gitu ya kemudian dot first name artinya kita akses properti dari user first name sehingga ketika ini dijalankan text view kita akan berisi tulisan used uh, test tanpa perlu kita menggunakan find view by id atau mengaksesnya meng lewat program oke okay. kemudian Uh, satu lagi yang perlu Anda ketahui bahwa uh, selain data binding ada yang namanya listener binding uh, Listener binding ini dipakai untuk mengikatkan suatu listener ke dalam suatu objek UI yang ada di layout Anda Contoh paling klasik adalah Anda mengikatkan on click listener pada sebuah button begitu ya nah biasanya kita lakukan ini sekali lagi menggunakan fan view by eddy kita add kita set on click listener menggunakan lambda di dalam uh, fragment atau activity Nah kalau pakai data binding kita uh, menggunakan yang namanya listener binding uh, caranya adalah anda harus bikin listenernya dulu dalam bentuk interface semacam ini misalkan ini ya interface presenter nama interfacenya kemudian hanya satu Uh, header function ya on save click beserta parameternya jika diperlukan uh, ini mestinya user ya tadi kalau contohnya usernya adalah user kemudian di dalam buttonnya on click begitu ya kita bikin yang namanya lambda function begini uh, left part bagian kiri ini adalah parameter fungsi bisa dikosongi ya begitu ya kalau anda nggak pakai dikosongin seperti ini dan yang bagian yang kadang adalah body functions dimana kalau anda lihat di body functionnya ini dia hanya sekedar memanggil men-trigger interface on save click dan mempasingkan uh, usernya di dalam sini ya seperti ini ya listener binding nah Implementasi dari kelas, sorry, implementasi dari on onSafeClick ini nanti dilakukan oleh kelas yang menggunakan layout ini. gitu ya. Jadi misalkan fragment yang pakai layout ini, maka di fragment Anda harus implement listener presenter untuk pakai ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh nanti. Nah, kemudian two-way binding. Two-way binding itu Mirip seperti sebelumnya, perbedaannya ada sama dengan. Gitu ya, anda lihat di sini, ada sama dengannya. Um, kalau one way binding, kita hanya sekedar menampilkan data di layout di dalam widget yang ada yang kita punya. Tapi kalau two way binding, um, uh, view yang kita pakai juga bisa digunakan untuk menyimpan kembali. Jadi dua arah, biasanya two way binding ini dipakai untuk... Widget semacam edit text, radio button, checkbox, sesuatu view yang bisa men menerima inputan dari user. Nah, itu biasanya kita implementasikan to-way binding. Sebagai contoh, kalau saya punya edit text, kita bisa tampilkan. Data ke dalam edit text tersebut, kalau edit teksnya kita ganti, kita ketik-ketik ganti dengan sesuatu yang lain, maka value-nya akan otomatis tersimpan kembali ke dalam uh, variabel yang kita siapkan. Itulah two-way binding. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot membuat listener untuk menyimpan kembali teksnya; Anda cukup menggunakan two-way binding dengan menambahkan "sama" dengan "Oke". Okay. Nah, kita akan langsung masuk ke uh, tutorial hari ini. Uh, tapi pertama-tama saya mau memberikan solusi homebook dulu di, di ini ya, di kemarin ini kita menambahkan yang namanya kolom info is done oke, okay. is done yang dibanyak integer, kemudian um, kita punya sebuah query baru update do, set is done sama dengan satu yang akan mereplace delete, jadi to yang kita cek, kita tidak kedilit melainkan isdannya dirubah satu agar isdan-isdan yang sifatnya bernilai satu tidak nongol di layar maka kita mengupdate juga select tudunya dengan menambahkan uh, filter where isdan sama dengan 0 oke okay, itu yang saya lakukan kemudian karena saya melakukan perubahan data perubahan tabel maksudnya maka uh, database versionnya dinaikkan ditingkatkan satu angka tapi Anda harus siapkan migration policy. Saya siapkan di sini, migration policy hanya mengalter, menambahkan column, is, dan integer, defaultnya 0 dan not null. Lantas um, kita masuk ke ini ya. Oh, sorry. Ke ini ke build db nya kita daftarkan migration nya jangan lupa ini didaftarkan termasuk di do database ini kita juga daftarkan migration nya dan anda rebuild anda jalankan oke okay. itu uh, pembahasan pr nya oh ya lupa di create to do fragment uh, harusnya pada saat kita meng-create object to do, ini harusnya anda menyematkan is done nya dikasih default value 0 kemudian di dalam uh, ini ya a view model yang bagian clear task yang dulunya delete delete dudu kita ganti dengan dudu dan do dan kita memasukkan UUID ke dalamnya oke okay, itu yang saya lakukan mungkin punya saya punya anda dan punya saya berbeda tapi no problem kita akan continue lagi dengan tutorial hari ini oke okay, hari ini saya akan mendemonstrasikan um, apa namanya bagaimana mengimplementasikan mekanisme data binding ke dalam adapter dudu yang kita punya dan juga edit fragment oke okay, itu ya kita lakukan secara visual kalau dijalankan tidak ada perubahan dengan yang minggu lalu tetapi um, setelah tutorial ini selesai Anda akan memiliki sebuah um, project yang bebas fine view by ID menggunakan completely menggunakan data binding Oke, okay, nah hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan setup data binding. Anda, sekali lagi saya katakan bahwa sudah ada dari project Anda, tidak perlu di-add dependency. Yang Anda lakukan adalah buka build gradle module, kemudian di bagian Android, ini ya, di bagian konfigurasi Android, Anda tambahkan um, satu konfigurasi namanya build features. Oke, okay. build features data binding, true, ya seperti ini jangan lupa disync now dulu oke okay. disynchronize now walaupun dia uh, di nggak enggak download apapun hanya sekedar mengaktifkan data binding oke okay, selesai nah yang pertama yang akan kita buat adalah kita akan mencoba membindingkan Mengikatkan value-value dari todo ke dalam uh, recycle view yang dihandle oleh adapter, dan Anda tahu sendiri bahwa di adapter itu menggunakan sebuah layout, ya, yang berupa checkbox. Di situ ada checkbox satu biji dan ada satu pensil image edit button. Kita akan membandingkan todo title mengikatkan informasi di title ini ke dalam checkbox demikian bulan nanti kita akan memasangkan listener binding apabila checkboxnya di gitu ya dan yang terakhir memasangkan listener binding untuk melakukan navigasi apabila tombol ini kita ditekan oke, okay. hal pertama tentu saja adalah Anda mesti membuka layout yang digunakan oleh RecyclerView yakni to item layout yang hanya memiliki satu buah cek box Ops, oke, okay. ya, uh, saya, sebentar ya, saya coba cek dulu, oke okay, maaf tadi, uh, saya nambahkan color background di themesnya, sudah saya hapus ya, jadi supaya nggak ada color backgroundnya, nah, um, hanya satu checkbox, hal pertama adalah Anda masuk ke code, ya, di hari ini kita lebih banyak menggunakan code XML editor daripada design preview. Yang pertama adalah kita mengenkapsulasi layout kita dengan tag layout. Jadi Anda buat layout tag buka, lalu Anda akhiri atau tutup di endingnya ini Anda enter, control v, Anda tutup dengan layout sehingga terenkapsulasi. Lalu Anda lihat di sini ada XML namespace ada tiga baris, ini anda cut ya di ctrl X pindahkan uh, namespace tersebut ke parent, ya biasanya yang pakai XML namespace ini adalah uh, rootnya root dari layoutnya, secara visual tidak ada yang berubah teman-teman ya uh, yang pasti layout kita sekarang terbungkus dengan tag layout oke, okay. uh, jangan lupa lakukan rebuild project, ini penting setiap kali anda mem mem mengubah sesuatu di UI, di layout Anda lakukan rebuild project terutama uh, jika Anda menambahkan layout ini, artinya Android Studio akan mengenerate binding class ya. binding class-nya akan dibuatkan untuk Anda seperti apa wujudnya, nanti saya akan tunjukkan selanjutnya adalah um, kita akan melakukan atribut binding, tepatnya saya mau menampilkan uh, tulisan title di dalam checkbox Oke okay. sebelum Anda melakukan binding yang kita lakukan awalnya adalah kalau anda lihat di adapter oke okay, mari kita lihat di adapter di dalam onbindviewholder ini Anda lihat ya saya secara program mengakses menggunakan find view by ID cek tas ini kemudian text lalu kita akses title begitu ya sehingga muncul di layar nah kita akan buang ini kita akan ganti dengan uh, metode binding. Pertama-tama anda komen dulu semua yang ada di on bind view holder ada komen dulu. Nah, uh, balik ke layout ya kita akan siapkan sebuah variabel, oke, okay. variabel yang diberi nama toDo dan tipenya adalah com. Citusolution tudu a um, karena ini adalah apa tuh tadi toDo ya kelas toDo. Nah, seperti ini, maka kita ambil dari sana. Ini saya rubah menjadi satu baris supaya hemat tempat. Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Saya punya variabel todo, ya. Dan si variabel todo ini akan saya hubungkan, saya baikan dengan si checkbox. Di checkbox ini ada satu atribut text yang menampilkan uh, tulisan yang ada di sini. Uh, di situ saya akan mengubahnya ya menggunakan uh, expression language dan saya mengakses variabel to di atas ini dan karena itu adalah objek dari kelas maka kita bisa dapatkan title nya ya to do title sehingga kalau ini di play ya nantinya kalau binding sudah bekerja maka otomatis uh, si checkbox akan menampilkan title di dalam isi check oke okay. nah Uh, setelah ini, Anda rebuild lagi ya. Build, rebuild project yang dilakukan oleh Android Studio adalah: um, Android Studio akan mendeteksi ada layout binding yang diterapkan, dan layout tersebut di diberi nama "to item layout" kan ya? Betul kan? "To item layout", maka Android Studio akan menciptakan binding class dengan menggunakan notasi Pascal, mengambil semua keyword kata-kata uh, yang ada di sini, menghilangkan underscore. Item, layout, dan diberi infix binding, sehingga nanti akan tercipta sebuah kelas to item layout binding. Oke. Okay. Nah, kelas ini penting sekali karena melalui kelas ini uh, akan menggantikan view akses kita untuk mengakses data, mengakses variabel yang kita punya di sini yang kita ciptakan di sini sehingga kita perlu ini instantiat binding class ini menggunakan data binding util oke okay? langsung aja teman-teman um, anda buka adapter ya karena yang handle uh, apa namanya recycler view adalah adapter dan bagian yang menghandle view itu kalau anda lihat di on view holder ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah inner class to do list view holder ini Oke okay. um, dan kalau ada lihat to do list view holder ini masih menggunakan view yang default ya ini kita ubah dulu view yang default ini menggunakan uh, buatan kita sendiri yakni to item layout binding ya to item layout binding dan bagian ini Anda tambahkan dot root oke okay dot .root di bagian belakangnya ini. Dan um, berikutnya adalah setelah view-nya berupa to item liat binding, maka kita nggak bisa lagi menggunakan inflator yang ada di sini. Kita menggunakan inflator buatannya uh, data binding util. oke okay? For view sama dengan data binding util.inflate. Kita tahu bahwa tipenya adalah to item layout binding yang pertama kita masukkan inflatornya, kedua adalah layoutnya, layoutnya adalah to do item layout, ketiga adalah si parent false. Saya hanya ngikutin yang ada di sini karena programnya sama persis dengan inflator sebelumnya, oke? Okay? Dan anda lihat kita menggunakan men take over dengan buat view buatan kita melalui data binding util seperti yang ada di sini dan return to view holdernya masih sama, oke? Okay? Nah, uh, sekarang kita punya sebuah objek data binding util yang uh, bisa akses variabel yang kita ciptakan di sini. Ya, variabel ini diciptakan tentu saja dia kosongan, tidak ada nilainya, padahal perlu kita isi. Betul ya, kita perlu isi agar bisa menampilkan uh, yang tepat, isi yang tepat. Nah, kalau di sebelumnya tanpa binding, uh, uh, tanpa data binding, maka kita lakukan ini, kan? holder dot view check .test. anda lihat ya ini kita mengakses UI checkboxnya kita mengakses atribut teksnya lalu kita tampilkan titlenya nah untuk cara data binding yang anda lakukan adalah tidak perlu akses UI-nya melainkan anda um, mengakses um, variabel tudunya jadi yang kita lakukan di sini adalah kita mengakses si tudu yang ada di sini dan kita instantiate isinya dengan Um, tuduh list ke posisi tertentu ya ingat ya to -do list ini kan release ya release yang isinya banyak to do begitu ya uh, dia akan mereturnkan sebuah objek to do pada po posisi tertentu sehingga si to do saya sekarang sudah berisi nilai ya nilai dengan demikian uh, kalau dibainkan menggunakan expression language begini title-nya akan muncul oke okay? Mari uh, kita play ya, kita coba langsung, teman-teman. Uh, saya akan jalankan emulator dulu, saya playkan dulu. Uh, tunggu beberapa saat, saya pause sebentar ya. Baik, ini sudah berjalan tanpa error. Uh, tidak ada sesuatu yang berubah secara visual. Um, Anda masih lihat title di sini, tapi perbedaannya kita sudah tidak menggunakan um, apa ini uh, access UI melainkan kita menggunakan data binding. Oke, okay. ya ini tentu saja tidak jalan ya, tidak jalan karena saya lagi, saya komen ini ya, saya komen semua. Nah, kita lanjutkan dengan listener binding ya. Oke, okay. pertama listener binding yang kita buat adalah untuk menghandle checkbox ya, check listener Listener binding merupakan uh, binding expression yang dijalankan kalau sesuatu terjadi. Dalam hal ini kita mencentang atau tidak mencentang dengan atau dengan kata lain kita meng apa namanya um, meng override apa yang terjadi dengan check change listener yang diaplikasikan di adapter. Dan kalau anda lihat check change listener yang kita puniki itu ada akses ke tudunya. Mari kita coba lihat di sini. Nah ini dia uh, check change on check change listener ada compound button ini bawaannya Android ya dan ada is e check lambdanya dan jika centang maka kita panggil update on click kita kirimkan objek begitu ya nah uh, kita akan melakukan hal yang sama dan caranya bagaimana untuk mengimplementasikan listener binding pertama-tama Anda perlu bikin listener dalam bentuk interface oke okay, karena saya mau bikin banyak interface uh, akan saya masukkan ke dalam satu file, supaya gampang nyarinya. Anda klik kanan di view, new, Kotlin class file, pilih file, jangan pilih interface. Kemudian beri nama interfaces. Oke, okay. masih di sini ya, masih di file yang kosongan ini. Hal pertama adalah kita membuat interface untuk uh, to do, check, check, change, listener oke okay. nah seperti ini nah ini anda tinggal copy paste to do check change listener anda buat sebuah function uh, to do check change listener anda tambahkan on gitu ya kurang lebih on to do check change listener anda hapus oke okay. nah seperti ini dan um, saya mengikuti uh, apa itu bawaannya on check change biasanya ada yang namanya compound object compound button compound button ini mengacu ke checkbox itu sendiri dan ada is e check ini boolean teman-teman true false apakah tercentang atau tidak dan saya mau memasingkan si objek tuduhnya do, obj, do ya obj to do. alt enter ya selesai nah kita sekarang sudah punya interface on to do check change To check Change listener sekarang. Um, kita akan buatkan variabel di uh, layoutnya Ya, kita buatkan variabel di layoutnya diberi nama listener ke sini. Ya, variable listener dan type-nya mengacu ke com. Uh, A, karena itu interface ya, review nih. Ya, to to check change listener, dan saya rapikan dulu. Oke, okay. nah. Uh, kapan itu ke trigger gitu ya? Kapan listener check cek nya ke trigger? Apabila uh, on check change-nya uh, terpanggil ya. Dengan kata lain, Anda tulis on check change change sama dengan. Nah ini ya. Jadi ini jangan sampai salah ketik karena ini atribut bawaannya si checkbox yang akan berisi sebuah function yang akan dipanggil kalau kita mencentang atau men-uncheck men dari checkbox tersebut. Oke, okay. di sini sama kita menggunakan expression language, tetapi karena namanya listener binding, maka kita gunakan yang namanya lambda. Kita buka tutup kurung di sini panah seperti biasa, yang sebelah kiri adalah parameter fungsi, fungsinya on check change. Um, boleh diignore, boleh dikosongin, atau boleh enggak. apa bedanya? saya akan kasih lihat. yang kedua di bagian yang kanan si lambda ini adalah body functions. kita tidak bisa membuat body function di sini. yang kita lakukan adalah sekedar memanggil si interface listener. listener ini mengacu ke siapa? ke objek yang kita, variable yang kita ciptakan di sini. dan si listener ini punya satu function on to do check change. kok bisa pak? karena karena di sini Anda bisa lihat sendiri, dia punya satu function. Oke, okay. balik lagi ke layout. Listener on to do, check, change, dan punya tiga parameter, yakni apa tadi? Checkbox-nya itu sendiri, is checked, dan tentu saja si object to do. Right? Nah, ada tiga parameter yang kebaca cuma tudu, jelas karena tudu sudah didefine. Bagaimana dengan CB dan isCheck? CB dan isCheck belum didefine, makanya itu kita tuliskan di depan sini, CB, comma, isCheck. Oke? Okay, CB ini mengacu kepada checkbox atau komponen button. IsCheck ini true dan false. Ya, setelah anda define di sini, maka muncul uh, ini akan menjadi tidak error, sekali lagi yang bagian ini biasanya disesuaikan dengan on check change bawaannya Android gitu ya, sedangkan yang bagian sini adalah buatan listener buatan Anda sendiri yang boleh Anda tambah tambahkan sendiri uh, ininya, apa namanya, uh, parameternya oke, okay? nah saya sudah punya on check change listener sekarang kita balik ke uh, apa namanya, in, uh, si adapternya. oke okay? um, karena sifatnya listener, pertanyaannya implementasinya ditulis di disana sorry maaf saya ulangi karena sifatnya sebuah interface ingat interface harus di extend atau di di sebuah kelas agar kita bisa tuliskan body functionnya nah pertanyaannya dimana pertanyaan adalah kita harus mengimplement listener ini di kelas atau objek apapun yang menggunakan layout ini siapa yang menggunakan layout ini tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah si adapter itu sendiri ya Si adapter ini sendiri karena dia yang menggunakan layout tersebut Untuk mengimplement interface gampang caranya Anda lihat bagian atas To list adapter bla bla bla bla bla sampai belakang Anda kasih koma di paling belakang Kemudian diketik to do um, check change listener ya Listenernya kita pasang saya enter aja ya Supaya kelihatan, to do check change listener, dan Anda harus implement all member. Kita punya satu fungsi saja, on to do check change, pencet OK, dan akan muncul fungsi yang kita implement di bawah ini. Ada komponen button, ada boolean checkbox, dan ada objek c2. Uh, yang kalian lakukan, hapus, Anda tinggal mengcopy paste dari... Uh, yang sebelumnya, ya, cek tes sebelumnya, ada copy paste cemplungin ke sini, dan um, tidak ber, tidak usah mengakses tujuh position. Dan kita nggak punya position juga, kan, di sini, tapi kita langsung punya objek dudunya, ya, objek tudunya yang tentu saja diperoleh dari ini. Tuduh ini, yang tudu ini akan menghandle semua objek yang sedang nongol saat itu. Jadi, kita tidak perlu mengakses rilis, bahkan karena si objek tudu ini langsung. Akses objek yang kita mau gitu ya. Kita centang saat itu juga. Jadi OBC-nya langsung di passing sini. Selesai. Begitu ya. Itu yang kita lakukan. Namun, uh, apa namanya, jangan lupa, satu hal lagi yang paling penting, yang biasanya kesering lupaan adalah menginstantiate the listener. ya Sama seperti halnya ini, to ini kan perlu diberi nilai. Demikian juga, listener kita harus di dulu dulu ya, uh, dengan mengeset dia ke sebuah objek yang mengimplement interface tersebut. Karena si objek yang mengimplement interface tersebut adalah adapter atau dirinya sendiri maka kita gunakan disk. Ya. Mengacu ke disk ini mengacu ke adapter itu sendiri karena dia yang implement tujuh check listener. Dengan menambahkan ini maka listenernya menjadi aktif dan um, dia akan merespon jika kita mencentang ya. Mari kita coba langsung teman-teman kita jalankan sekali lagi uh, emulatornya. Oke, okay, uh, mari kita lihat sekarang saya akan mencoba mencentang yang paling bawah. Ya, hilang ya. Artinya um, kita sudah tidak perlu cek tas menggunakan ini ya, UI find view by ID dan -set listener karena kita sudah punya listener sendiri di kelasnya Uh, si adapter dan kita sudah mainkan uh, listener binding-nya ke dalam UI. Oke, okay. berikutnya kita lanjutkan dengan yang namanya listener binding untuk edit button. Oke, okay. untuk edit button ini lebih mudah karena apa? Karena menggunakan on click yang sama seperti button pada umumnya. Uh, Pertama-tama yang dilakukan adalah kita bikin interface on click-nya di sini. Interface uh, to do edit click listener. Oke, okay. ini anda tinggal copy, ctrl C, van on copy paste listener-nya dihapus. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Itu hanya convention saja. Dan sama seperti on clicknya button pada umumnya, dia hanya punya satu parameter yakni si object view, view atau saya singkat V aja ini ya, teman, -teman ya, Alt Enter import. Oke. Okay. Balik ke item layout yang dilakukan sama juga kita bikin variabel uh, namanya apa? Namanya edit listener. Dan variabelnya kita ambil dari view yang edit click listener. Saya rapikan dulu. Oke, okay, sudah. Nah, di edit listener ini kita kaitkan dengan tombol image view nya oke okay. tentu saja anda lakukan Android uh, on click gitu ya add seperti ini dan anda pakai la, uh, lambda seperti ini kemudian edit listener dot on to do edit click nah um, karena Uh, apa itu namanya oh ya yeah, satu lagi yang kelupaan ya teman-teman, sorry jadi kalau kita lihat kembali di on point view holder di image edit ini kita uh, yang laku, kita lakukan adalah menggunakan navigations untuk menavigasi ke action dan action ini butuh argumen ya action edit itu fragment ini perlu argumen yakni si UUID Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengakses UUID di sini, oke? Okay. Bagaimana cara mengakses UUID yang kita punya, begitu ya? Uh, kalau um, kita lakukan di Bank View Holder, kita bisa akses UUID dengan cara UUID. Mudah. Cuman masalahnya. Uh, karena ini nanti kita akan bikin listener terpisah dan tidak menggunakan on-bind view holder dan tidak bisa akses holder ini, maka kita harus pakai cara lain. Dan yang paling gampang di sini adalah kita akali menggunakan yang namanya atribut tag, masih ingat ya, atribut tag, di mana kita bisa masukkan apa itu, macam-macam uh, value ke dalamnya, integer, string, terserah, yang biasanya kita manfaatkan untuk uh, kepentingan yang seperti ini. Di sini image view-nya saya kasih tag yang saya kasih nilai si uuid uh, tuju dot uuid selesai sehingga tagnya si image view ini akan berisi informasi uuid dan uh, teman teman di sini kita akan coba um, ini ya mem memasang listener on click, nah karena saya tidak menggunakan custom uh, atribut atau custom parameter apapun ya hanya view aja dan view ini bawaannya si Android Studio, on-click bawahnya Android Studio, sehingga saya bisa menghilangkan lambdanya. Saya tinggal mengganti dengan pemanggilan menggunakan double uh, titik dua di situ, on-to-do edit-click. Seperti itu ya, teman-teman. Anda bisa buat semacam ini. Kemudian setelah selesai, Anda balik ke to-do list adapter dan kita implement si uh, to-do edit-click listener. Jangan lupa di alt enter implement member. Oke, okay. nah muncul baru di sini. Yang Anda lakukan di sini adalah mengcopy yang udah ada di dalam si image edit ini. Anda copy, control C, pindahin ke sini. Control V. bla bla bla Nah, gimana cara dapetin UUID? Sangat gampang. Kita bisa dapatkan dengan cara v.tech. String. Ingat UUID itu adalah integer. Maka kita ubah dulu ke string, terus dibalikkan kembali ke integer. Oke, okay. sekali lagi v ini adalah image view itu sendiri yang sudah kita kasih si informasi tag UUID. Kita bacanya seperti ini, lalu kita navigate. Ini saya akan di v menggunakan navigate actions. Oke, okay. selesai. Untuk listener kita, jangan lupa, listener ini hanya berguna banyak bisa di-trigger apabila Anda instani dulu di sini listener sama dengan disk Oke okay? kita akan coba langsung teman-teman apakah berhasil tombol editnya apakah pindah beneran kita play lagi Baik kita kita coba mengedit klik tombol pensilnya maka ke navigate ke dalam edit fragment ya. Jadi uh, sekali lagi kita sudah membainkan si checkbox, kita sudah membainkan si checkbox cek tas ini dan kita sudah membainkan tombol uh, edit pensilnya. Sehingga dengan kata lain kita bisa menghapus komen-komen yang ada di sini ya. Sehingga kita sudah replace fun view baiknya dengan uh, skema atau metode uh, data binding. Teman-teman Oke, okay, oke. Okay. Nah, untuk recap uh, yang harus dilakukan adalah Anda harus memasukkan layout, mengenkapsulasi layout, membuat variabel di layout, menuliskan expression language di atribut ya. Jangan lupa rebuild project, instantiate data class binding, instantiate the layout variable with data. Jadi data yang ada di variabel harus diisi gitu ya. Um, kalau mau implement listener binding sama, idem ya, yang pasti Anda harus punya interface, buatlah interface sendiri, kemudian instaniate data class binding, dan jangan lupa mengimplement dan menginstaniate listener-nya itu yang kita lakukan dengan data binding atribut atau listener binding oke, okay, sekarang berikutnya kita akan mencoba uh, two-way binding, kali ini saya akan pindah layout, pindah ke edit layout, teman-teman nah, <tuh> Um, untuk sederhananya untuk menyederhanakan yang kita buat maka dengan terpaksa saya harus membuat duplicate dari create layout fragment ya artinya kita akan membuat edit layout fragment sendiri yang terpisah dari create fragment create to fragment dan karena isinya sama isinya nyaris sama gitu ya persis plug begitu ya maka yang kita lakukan tinggal menduplicate create to do layout yang sudah karena kita buat. Jadi Anda buka layout, ada create fragment create to do, klik kanan di fragment create to do Refactor copy file. Oke, okay, refactor copy file beri nama fragment edit todo enter. Oke, okay, yang Anda lakukan adalah mengcopy paste menduplicate fragment sehingga sama persis. Lalu yang Anda lakukan adalah karena ini edit maka kita akan merubah teks "new" tujuh ini ya, dan buttonnya agar lebih sesuai. Oke, okay. jadi klik "new to do", uh, cari uh, teksnya, Anda ganti. Kita buat ininya, sering value baru: um, edit to do, edit to do, enter. Oke, okay. lakukan hal yang sama untuk si button "create to do ini. teksnya saya rubah dulu. Um, save changes save changes oke okay, oke okay, selesai ya seperti itu teman-teman jadi itu yang kita lakukan sekali lagi sama saya mau membainkan apapun yang kelihatan di sini uh, si edit text, si radio button di sini dan juga uh, listener save change, oleh karena itu Anda yang Anda lakukan sekali lagi sama Anda harus memasang layout di bagian atas meng-encapsulate semuanya dengan cara seperti ini lalu anda memindahkan XML namespace nya ke layout ya seperti itu teman-teman oke okay, jangan lupa di build rebuild project selanjutnya adalah oh ya saya hampir lupa kalau di rebuild project ini kelihatannya ada yang error ya kita coba lihat oke okay, kita akan lihat dulu sebentar Oke, okay, ternyata tidak ada yang error ya. Tapi nanti saya akan kasih lihat ya. Ada yang harus dirubah juga. Oke. Okay. Kalian balik ke edit to do fragment. Ya. Edit to do fragment di sini. Nah. Um, Pertama-tama yang harus kita rubah adalah yang ini. Yang bagian on create view. Karena on create view ini masih mengacu ke fragment create. Padahal kita sudah punya edit to do. Dan uh, karena kita... Pakai uh, binding kita sendiri, maka inflate-nya ini nggak bisa dipakai. Ya, kita bu kita akan buat sendiri. Oleh karena itu, di bagian atas kita ciptakan dulu variable length-init var-nya. Si data binding yang tipenya adalah, nah, sekali lagi Android Studio sudah menciptakan uh, sebuah kelas yang otomatis di generate yang diberi nama kelas binding-nya sesuai nama layout-nya. Nama layout-nya adalah tadi apa? Fragment Edit Todo. Berarti nama binding class-nya adalah Fragment Edit Todo dikasih infix binding. It's binding seperti ini. Oke, okay, Alt Enter import Fragment Edit Todo binding. Nah, yang dilakukan selanjutnya adalah meinstantiate bind data binding ini di dalam on-create view dengan cara sama seperti adapter sebelumnya menggunakan Inflate inflate um, inflator sorry saya agak lupa di sini oke okay. ini harusnya ada fragment edit to do. binding nah inflator koma uh, r.layout. fragment edit to do. ini saya enter aja supaya jelas Oke, okay. dan ada si container dan ada false. Oke, okay, ini nggak bisa di enter kah? Nah, sorry, jangan Bisa di enter di kurungnya. Jadi saya enter yang belakangnya aja. Nah, kayak begini. Oke, okay, saya punya data binding sehingga return inflaternya ini hapus di return data binding root ya seperti ini, Oke, okay, data binding data binding utile, kita inflate inflaternya kita passing layout yang dipakai adalah fragment edit to Oke, okay, fragment edit yang penting, dan returnnya data binding root, ya kita mereplace view yang kita punya sebelumnya diganti dengan view-nya punya data binding di dalam on view created ini kayaknya nggak dipakai lagi Teks judul to ini hapus dulu um, saya akan mengkomen yang button create to do ini Oke, okay, kita komen dulu ya, teman-teman. Kita komen dulu. Nah. Oke, okay, button create tutunya kita komen dulu. Dan di sini um, kita akan instantiate variabel tutunya. Oh ya, yeah, ini belum diciptakan. Balik lagi ke layout-nya, teman-teman, ke fragment edit judul. Kita ciptakan variabelnya dulu data variable todo sama kayak dulu sebelumnya ya. Com GitSolid yang A model todo. Ya, saya rapikan dulu. Ini juga. Nah, kita sudah punya variabel todo di sini. Sehingga yang dilakukan selanjutnya di dalam si edit fragment adalah kita menginstantiate todonya dengan cara um, Uh, tunggu, data binding. Do, sama dengan. Nah, kita installnya dengan objek Kalau Anda uh, lihat, um, kita punya view model yang nge-fetch UUID berdasarkan UUID, kemudian ada observe view model, dan kita mengobserve live datanya. Sehingga, kalau observasinya selesai maka it ini akan berisi to do yang diambil dari database, begitu kan? sehingga dengan kata lain lebih pas kalau data bindingnya ini kita letakkan di observe view model lalu kita set jadi it di sini, sehingga tuduhnya dari layout, tuduhnya yang ada di layout ini akan bernilai objek tuduh yang diperoleh dari observasi tuduh live data. sisanya saya tidak pakai, saya komen dulu, teman-teman ini ya sehingga data binding.to it selesai. Oke. Okay. Um, selanjutnya kita sudah menginstantiate data binding 7-nya, selanjutnya adalah um, kita menggunakan expression language dan menggunakan two way binding ya untuk masing-masing edit text yang ada. Anda buka lagi mungkin pakai split aja lebih enak karena saya ingin mengklik edit text yang title dulu kok nggak bisa oh bisa ini ya dan ada tambahkan di sini Android uh, text sama dengan kita akan pakai two-way binding langsung ke to oke okay. lakukan hal yang sama untuk yang notes notes notes notes nah ini di sini notes ya two-way binding artinya sekali lagi adalah kalau Anda mengedit diklik diketik-ketik title-nya diganti otomatis nilainya akan tersimpan di variabel yang ada di sini. Sehingga nantinya waktu di save kita tinggal kirimkan aja objek ini ke view model. Selesai ya, dia akan ke save. Tanpa perlu menggunakan listener atau ngecek-ngecek lagi. Em um, way binding ya saya sudah jelaskan teman-teman. Nah, kemudian kita bindkan juga Informasi um, priority ya priority high itu apabila prioritinya adalah tiga priority medium itu apabila ada dua dan low ini kalau satu dan um, priority ini akan tercentang tercek apabila informasi atribut checknya itu berisi nilai true atau false jadi check ini harus berisi boolean true atau false di sini kita mainkan langsung dengan Uh, si, apa itu? To, do do do permasalahannya adalah to, do dot, priority ini dia do boolean teman-teman ya boolean, eh sorry, kebalik dia do integer, tetapi do ini perlunya boolean sehingga yang saya lakukan do do do do do do do do sama dengan, do do do do do do do do do do do do do do kalau do do do beneran do maka kita returnkan true, kalau tidak kita returnkan false. Yang kita lakukan seperti ini, teman-teman ya. Jadi, to do priority saya akan di-kuat saja. To .priority, apabila if to priority sama dengan tiga, maka ceknya true. Jika tidak, maka ceknya false simbol. ya. Ini kayak if sederhana. Oke, okay, kita akan kopas ceketnya ini ke dalam radio button yang lain. Yang ini dua, ya. Ini medium radio button, dan yang terakhir adalah medium radio button, Low radio button, low priority. Oke, okay, itu ya, teman-teman. Nah, radio button ini kita tidak bisa. Bukan tidak bisa ya, terlalu complicated untuk membuat two way bindingnya. Oke, okay. sehingga di sini yang saya lakukan hanya menggunakan uh, listener biasa untuk mendengarkan. Apabila radionya diklik, lalu kita update priority-nya secara manual. Oke, okay. jadi kita tidak pakai two way binding untuk radio, melainkan pakai interface biasa. Oleh karena itu, anda buka interface lagi, kita tambahkan interface baru jika radionya diklik listener copy, fun, on, kopas listenersnya dihapus. Dan uh, ini saya lagi default aja. Radio klik um, view dot view. priority ini bisa ngambil dari tag. Jadi sebenarnya nggak nggak perlu ditulis, nggak masalah. Tapi objek tujunya ini yang penting. Oke, okay, jadi di sini saya akan pasingkan juga dua ini. OPC7, Anda boleh juga memasingkan priority, setelah itu Anda balik lagi ke uh, layout listener kita buat sebagai variabel dulu variable um, radio listener com uh, view to do, uh, radio click listener Oke, okay. radio click listener rapikan dulu jadi rapikan dulu oke okay. nah uh, oke okay, ini salah ketik radio listener jangan lupa di build rebuild project oke okay, selanjutnya adalah untuk masing-masing radio button Anda masuk uh, pasangkan listener bindingnya ya listener binding on radio click ya kalau Anda lihat di sini 321 ini kan apa ya apa itu namanya? Um, priority-nya ya tiga Nah, tadi saya terlanjur sudah bikin tanpa priority, jadi ini harusnya lebih sederhana. Oke, okay. eh, uh, bagaimana mengakses priority? Ya, masih ingat di radio Anda sudah ada tag tag yang ini ya, tag 3, tag 2, tag 1, sehingga kita bisa akses priority dari objek view-nya sendiri. Oke, langsung aja di bagian radio button high, kita pasangkan Android on click at, seperti ini, uh, lambda radio listener dot on radio click, objek view-nya kita passing, dan tudunya sendiri kita passing. View-nya dari sini ya. Jadi kita ketik aja. Oke, okay, control C, control V, control V. Ya, tiga radio button punya listener yang sama. Selanjutnya kita tinggal implement di dalam fragment edit. Kayak biasanya, kayak sebelumnya Anda tambahkan di ekornya. Radio klik listener, Anda alt enter di sini, implement member. Oke, okay, muncullah satu uh, ini function isinya apa? Isinya adalah si um, opj priority sama dengan v .tag, ya, dot, uh, to string dot to integer. Kalau di slide. Tunggu ya. Kalau di slide, karena priority-nya dipasing sebagai parameter, maka di sini, maka ini langsung obc priority sama dengan priority. Tapi kita bisa saja mengambil priority dari tag, v tag, v.tag to string to integer. Sama aja ya. Oke, okay, um, oke, okay, hampir lupa. Jangan lupa di sini, di bagian radio click ini harus di-list harus di-installate tempat yang paling tepat ya di sini aja nggak apa-apa uh, data binding radio listener sama dengan this ini kayak sebelumnya ya sama kemudian um, save change-nya save change-nya yakni apabila uh, kita ngeklik tombol uh, button save change di sini ya yeah, button save change yang kalau program aslinya adalah kita me trigger ini ya view model update oke okay. uh, sama Anda buat dulu interface-nya interface uh, save changes listener fun on save changes seperti ini isinya adalah uh, view object dan obj of to do seperti ini jadi view-nya view, view sendiri badannya sendiri dan obj-nya balik lagi ke fragment uh, code bikin listener-nya lagi teman -teman. bikin satu listener variable sorry namenya adalah listener type nya com uh, pada di save change systemer. Oke. Okay. Ya. Yeah. Lalu di bagian button-nya di mana tombolnya? sorry, split dulu. Save change. Klik save change-nya. Nah, ini dia. Kalau dia diklik Android on Klik, maka kita akan mainkan dengan uh, si listennernya dot on to do save change klik, dimana mana di sini kita passingkan view dan si tudunya, oke okay, teman-teman, viewnya dapat dari sini. Oke, okay. nah, oke okay, kalau sudah implement. Di dalam fragmen Anda, ya, buka kembali fragmennya, Bagian atas, koma duduk, save, change, listener, out, enter, implement, member. Oke, okay. nah, ini programnya tinggal kopas dari button create, mestinya jadi ini Anda kopas view modelnya sama toolsnya sekalian. Di sini ya, update text title to string bla bla bla radio. Nah, ini um, bukan text title lagi, tetapi Anda harus saya hapus semua aja deh. Anda harus akses dari obj-nya ya. obj. title, obj. notes, obj. priority, obj Gitu ya. Dan kita lakukan tos seperti biasa, viewnya adalah view context. Tapi teman-teman, uh, yang ingin saya ingin tahu adalah obj-nya ini uh, isinya apa. Jadi saya coba log dulu ya, saya akan kasih lihat maksudnya string seperti ini. Saya alt-enter dulu, import ini sementara saya komen dulu, teman-teman. Oke, okay, simpan dulu, lalu kita akan jalankan sebentar. Oke, okay, um, kita save change dan di loket tidak nongol apa-apa begitu -apa, ya. Kenapa? Seperti biasa, saya lupa lagi ya. Jadi listener yang anda buat harus di instantiate dulu. Data binding dot listener sama dengan di sini penting ya. Uh, play lagi, teman-teman. Oke, okay, um, saya hanya ingin mengetahui ini ya. Um, uh, OPJ-nya apakah penilai apa begitu ya? Nah ini saya sudah buka title-nya lotas satu dan lo dan low save save change, maka di sini di oh, loketnya muncul sesuai dengan yang tertara di layar ya. Lotnya satu liga, priority-nya dan is nya masih nol pasti. Coba kita ganti title-nya lotas dua, satu empat lima enam, oke? Okay kemudian saya klik hybrid, setiap Anda mengganti sesuatu di sini, otomatis objek tujuhnya terupdate secara real-time, ya, secara otomatis. Sehingga waktu saya lock di save changes-nya ini, dia udah otomatis menggunakan nilai-nilai yang baru, termasuk priority. Gitu ya teman-teman ya, jadi itulah enaknya data binding. Ya sudah, ini tinggal dihidupkan dan Anda coba lagi, maka harusnya tersimpan dengan baik ya, dan kita sudah bisa menggantikan um, apa itu um, point view by Eddy dengan data binding. Oke, okay? sampai sini dulu. Um, jika ada pertanyaan Anda bisa email atau uh, chat di hangout. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.